Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gupi dimanapun berada Kali ini kita mau review farm lagi Salah satu farm yang ada di Kota Makassar Tapi coba-coba Kita berada mana? Hai Assalamualaikum Om oh, oh kemana om? Aku betul mau ke rumah aja ini <laughs> <laughs> Biasa, muka sudah juara teman di Pontianak ya, Saya mau TV-kanya boleh, boleh boleh Boleh Boleh ya. Jadi sekarang kita berada di Mula Baru Sudah benar kan? Mula Baru? Mula Baru Lebih tepatnya sih, kalau lebih mudah untuk didapat lokasinya pas belakang SMA Negeri 6, Makassar Oke okay. Kalau ikan gejonya mana, Om? Nah, kalau ikan gece sih, kata teman-teman itu ada di dalam dapur. Oh, itu dirasakan nah, termasuk di... ya, disembunyikan. Untuk lebih aman lah, nah, dari apa perilaku anak-anak yang ada di sini. Boleh lihat kah? Nah, boleh, mari. Oke, mantap-mantap. Langsung saja, Om, mana ikan gejonya? Alhamdulillah, disinilah eh, tempat. Eh, Ikan-Ikan ikan yang bisa dikatakan sudah siaplah untuk terjun ke dunia kontes Mantap sekali Mana? Tapi Ikan saya mulai Ikan GC-nya nih ah. <laughs> Langsung saja Ikan GC-nya GC itu uh, saya taruh di bawah sini ah, Ini Oh iya iya iya Mantap sekali, mantap ya ekornya. Alhamdulillah, kira-kira apa kelebihannya ini, Om? Kenapa dia pantas juara menurut Omnya? Nah, ya, kelebihan dari ikan ini adalah eh, pertama itu bodi besar, yeah. ekor lebar, dan warna itu terang ada berapa kah Om ik, yang dikirim? Nah, kalau yang saya kirim itu ke Pontianak ada dua ekor hmm, hmm. Nah, dan salah satunya inilah yang saya lebih unggulkan dibandingkan yang satunya Oke, yang satunya menang juga? Nah, yang satunya ini saya dapat kabar dari uh, koordinator wilayah Makassar katanya misalnya Pak Atta nah, inilah yang saya bikin was-was begitu apakah yang saya andalkan ini ataukah yang satunya ini yang patah dorsalnya oh iya yang mana ke Om um, yang patah itu? adakah di sini kan ya? Ada. masih hidup? masih hidup, Alhamdulillah <coughs> nah, yang patah Dursalinya itu yang ini ke Om? Um? ya itu bentar sekali mana Om? Um, kasih lanjut Om pas bisa dikatakan pas tulangan uh, depannya yang patah Saya saya surat cantik ini num saya lihat. Hah? Kalau dibilang bagus sih ya termasuk bagus juga. Nah, itulah alasan saya mengapa saya kirim juga ini kan. Tapi kadarullah sampai di sana e, dapat kabar katanya dorsalnya patah. Oh, berarti sebelum dikirim alamat sehat ya. Sehat. Alhamdulillah bagus. Dorsalnya tidak patah. Enggak oh. patah. Kamera saya jelek ini. Aduh. Jadi tidak bisa lihat patahnya di mana, enggak fokus. Nah itu patah pas di atas punggung atau pas di penempatan dorsal sebagaimana kita ambil contoh contohnya contoh kayak uh, inilah yang uh, dorsalnya itu dorsalnya itu seperti ini dia juga itu tega uh, berdiri ke atas dan uh, menjulang ke belakang kalau eh, kontes ini yang diikuti standar ikan apa? Standar kontes ikwa apa lagi kaum jenis sandalannya? sini tuh ada saya makan itu ada tiga strain pertama itu schedule kedua itu dragon dragon itu ada blue dragon dan yeah. red dragon Di uh, Liga Pontianak, di tepi bukit kota seni Grand Champion, bagaimana perasaan nyom ketika mendapatkan atau mengetahui kabar bahwa juara GC di sana? Alhamdulillah, sebenarnya sih uh, saya sudah mestinya bisa dikatakan tidak berharap dalam artian mendapatkan Grand Champion ini bukan berarti tidak mau, tapi uh, pertama, uh, pertama mendapatkan kabar ini melalui cip teman katanya e, ikan Grand Champion masa? tapi saya maksudnya masih kurang percaya yeah. tidak lama kemudian itu meneleponlah koordinator e, Gupi Makassar memberi kabar bahwa e, ikan yang saya kirim ke Liga Pontianak di, di Tepi Kontes ini mendapatkan Grand Champion Perasaannya? Perasaan Alhamdulillah antara senang ataupun uh, sebagai bisa dikatakan teguran iya, Kenapa itu? Uh, senangnya mendapatkan berjampuan dan kedua teguran ini uh, yang saya anggap sebagai teguran Jangan sampai uh, saya bisa dikatakan lanai hanya mengurus ikan uh, Padahal mendapatkan berjampuan ini adalah uh, teguran dari allah. Ya, sampai saya hanya okay. uh, memperhatikan kan, Tapi takarub dilallah itu uh, saya jauh Masya Allah uh, Jadi uh, buat teman-teman uh, yang mendapatkan suatu pelakat di setiap kontesnya Marilah kita uh, senantiasa tidak lupa kepada uh, Sampai Cipta Gita Setelah mendapatkan trofi itu, apakah sudah mau stop ikut kontes? Uh, secara saya pribadi nah, tidak lah. Inilah uh, suatu atau alasan sebagainya itu. lebih berpacu lagi dalam mengikuti kontes-kontes yang baik lokal ataupun uh, di luar Pulau oh, Makassar. Okay. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman yang ada di Sulawesi uh. untuk ikut kontes di luar? Sebenarnya sih, saya juga dapat motivasi mengikutkan ikan saya kontes di Pontianak Itu dari teman juga Katanya seperti ini Ikan di Makassar itu sebenarnya bagus semua Cuma, terkadang kita sebagai breeder itu enggan mengirim ikan Dalam mengikuti kontes-kontes nasional yang ada di uh, luar Sulawesi uh, jadi Artinya ini, kurang percaya diri ya? Ah Kurang percaya diri dengan alasan Jangan sampai kalau ikan dikirim ke luar uh, Sulawesi itu sakitlah sampai di sana yeah. Bahkan sampai ada yang bilang matilah ya, Padahal itu sudah resiko ya? Nah, resiko Adapun ikan sakit ataupun uh, ikan mati itu kan uh, dibatas di luar dari kemampuan kita yeah, nah, yeah. Ada pun kan niat kita sebenarnya hanya ingin mengikutkan kontes teman yang ada di Sulawesi, marilah kita uh, jangan pernah kendor dalam mengikuti kontes-kontes yang ada di uh, Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Tetap semangat. Sulawesi bisa tonji. Mantap sekali. Oh lupa perkenal om. Sudah mau pulang ini. Terima kasih mohon diganggu waktunya ya. Iya. Ya. Nama saya Ilham Abu Akifah. Alamat itu di Jalan Insinyur Sutami Mula Baru Tapi depannya kalau lebih nanya itu didapatkan Di belakang sekolah SMA 6 Makassar Iya, yeah, Facebook ini? Okay. Uh, kalau Facebook, uh, Ilham Abu Akifah Kalau Instagram, uh, tidak main Tidak main, WA? WA 0812 1453 2112 Mantap